Oke okay, terima kasih So guys balik lagi bareng gua dan Trimolana Pada kesempatan video kali ini gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Yang dimana di video sebelumnya itu gua akan mengadain e Dan pertanyaannya itu dimulai dari Yang serius sampai tidak serius Yang normal maupun sampai tidak normal Nah dan itu lewat IG ya Jadi kalau kalian belum ngikut atau follow IG gua, silahkan ikut. Nanti disitu ada semacam update. Nanti disitu kalian akan dapatkan rencana editing, bahkan sampai publish konten yang akan gua buat. Oke, nah tanpa nunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari FF Underscore Akbar. Wah, ini keponaan gua, ya keponaan. Nge-youtube terinspirasi dari siapa? Hashtag Tanya Ade. YouTube itu terinspirasi dari Vandra Okturamon. Kalau kalian tidak tahu Vandra Okturamon, silahkan cari aja linknya itu. Uh, kalau kalian tidak tahu itu siapa itu ada di bawah sini. Oke. Okay? Itu nge-youtube dari uh, youtube gaming ya. Itu nge-youtube gamingnya. Pertanyaan selanjutnya dari kumori underscore kaiga pernah top up untuk game kalau pernah kira-kira total sampai sekarang berapa hashtag tanya ade kalau pernah top up hmm, belum pernah sama sekali belum pernah itu gua dapat voucher dari giveaway ya jadi ya itulah dia karena ada dapat giveaway jadi sayang kan kagak dipakai jadi gua top up saja makanya gua pakai konten itu tapi tidak pakai keluarin duit <laughs> top up tapi tidak keluarin duit. <laughs> Mas, selanjutnya, pertanyaan Irfa, eh, Irfan Zar Eh, uh, gimana sih bacanya? Irfan Zar al Ghifari, Bang, minta saran buat operator yang bagus Wah, ini permainan keren kini ya Yang bagus ditaruh di Factory Operator yang bagus di goal Sama bagus di XP Anjay Terus minimal harus elite berapa? Anjay, borong ini pertanyaannya Tanya, hashtag tanya ad, Ini kalau jawab pertanyaan ini ini bisa satu konten ini pak satu video hanya ini pertanyaan dia ini oke gua taruh screenshot saja di sini dan ini pun bukan punya gua ini dari screenshot ya uh, ya pokoknya dari youtuber sana kalau kalian cek aja nih channelnya kalau mau lebih detailnya oke okay? terima kasih dan minimal harus elite berapa minimal harus elit uh, satu selanjutnya mas barbar underscore apa motivasi lu bikin konten? ekstet tanya e, macam-macam ada yang dari luar ada yang dari dalam terbalik ya <gifat> pokoknya yang kalau dari dalam itu adalah dari diri gua sendiri yang bagaimana itu kalau gua bikin konten itu itu ketika video-video yang gua upload itu sedikit viewsnya sedikit viewsnya sedikit responnya gua berpikir sekali lagi berpikir-berpikir bagaimana kenapa itu videonya sampai sepi jadi gua mikir lagi menjadi sebagai tolak ukur untuk berusaha lebih baik lagi dan sekaligus gua juga nge-youtube itu bukan karena aksen ya walaupun aksen itu ya sekedepannya sedek, uh, Ya sekian saja karena itu nggak mungkin gua dapat <laughs> Nah itu karena gua mau pol, uh, Mau mengu, apa? mau memperlancar komunikasi gua ya Supaya bisa Supaya kalian lebih enak untuk mendengar dari perkataan-kataan gua ya Terus dari luarnya itu apa? Dari luar itu dari kalian Support dari kalian itulah motivasi gua Oke okay? Jadi jangan lupa di like dan subscribe ya <laughs> Nah selanjutnya dari Iqbal Zakaria2801 Wah ini teman gua ini ya Menurutmu masa muda itu apa? Hashtag tanya ade Menurutmu masa muda itu apa? Menurut gua masa muda itu adalah dimana masa Masa seseorang yang sangat terobsesi dengan pemuja dada Opay <laughs> opay opay opay Opay <laughs> Uh, pertanyaan berikutnya, Ruffi titik A tanya apa hashtag tanya Ade? Ya mana gua tahu uh, nanya apa ya silakan mau nanya terserah. Karena tadi udah ditulis itu di atas itu di deskripsi itu normal mau nggak normal ke? Okay? <laughs> mau serius atau mau nggak serius? Pokoknya terserah, oke? Okay? Nah selanjutnya Wah dia lagi Irfan Zal Al Gifari Kenapa Ocong kalau jalan-jalan Eh kalau jalan itu loncat-loncat Eh stek tanya ad Ya mungkin Karena itunya diikat kali ya Makanya ada loncat loncat, kalau itu enggak diingkat mungkin lari, <laughs> makan <laughs> mungkin lari deh ya, ya istilah itu kayak balap karung lah ya, <laughs> nah selanjutnya wah dia lagi dong, ini sampai tiga kali itu yang pertanyaan tadi, udah diborong ini nambah lagi, siapa waifu lu di akun naik, hmm gimana ya, oke okay, lah, komen lah waifu gua di arknight itu adalah yang pertama dan paling utama itu kochira <laughs> yang kedua itu adalah swire dan ketiga itu adalah victoria bakpaipu yang keempat adalah bless oke okay? nah selanjutnya ada berapa bintang 6 di arknight hashtag tanya ade uh, kalau gua itu ada bintang 6 berapa ya dimulai dari Hoshi Guma yang pertama, Skadi. Skadi, setelah itu, Nighting Angel. Nighting Angel, eh, uh, bentar, gua login dulu, <guluh> gua lupa. Nah, ini gua sudah buka, uh, gamenya itu adalah yang selanjutnya itu tadi kan. Setelah itu, Nighting Angel, dan sekarang itu dapat Mostima. Eh, bukan, Exusiai Setelah itu, dapat Mostima. Setelah itu, dapat Ifrit dan bless dan Swords dan Silver Ace, dan Ak dan terakhir itu Nian ya, oke okay? terima kasih jadi total itu tujuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh masih sedikit bapak nah pertanyaan selanjutnya dari dua titik Eh bukan itu tadi udah ya, nah selanjutnya itu adalah dari toggle underscore sembilan tiga, nggak tau mau nanya apa, doain gue aja dapat kobe bro, gue mau quest, eh gue mau caster yang bagus, hashtag tanya ade, iya gue aminin, semoga kalian dapat kobe ya, jika kalian ingin gacha ataupun berencana ingin gacha kobe ya, oke okay, terima kasih. Nah selanjutnya Wah ini pertanyaan terakhir ini Ragil Ragil Gimana sih Ragil Ryu Hashtag tanya ade Bang punya discord enggak, bang Siapa tahu kita bisa berbagi clue Hmm, Oke, okay. gua ada Discord tapi itu sepi ya karena gua sendiri orangnya dan teman-teman gua sendiri dan itu penjarang dan isi-isinya <laughs> itu ya gua sendiri ya biasa gua nongkrong situ sendirian ya seperti halnya di dunia nyata ya gua sendirian sendiri. Oke, okay? terima kasih. Oke, okay, jadi itu adalah pertanyaan terakhir dari video kali ini ya. Jika kalian ada pertanyaan lagi silahkan tanya aja langsung dengan hashtag tanya Ade di postingan IG terbaru gua nanti itu gua jawab di situ atau gua jawab di video seperti kayak gini kalau gua mau adain lagi oke okay, terima kasih Ya, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa beri like dan share juga video ini karena satu share dari kalian itu sangat berarti bagi perkembangan channel gua, oke? Okay? Dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video baru gua, oke? Okay? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.